A <laughs> B Halo Bro ketemu lagi di channelnya Simoni. Apa kabar? Kembali salam sehat semuanya. Makasih buat temen -temen yang udah mampir dan nyimak ya. Kali ini kita kedatangan salah satu server privat Online yang versinya yang plus. Jelas di sini ada sedikit keseruan untuk teman-teman yang mau baru mampir ataupun baru e, mau nostalgia lagi dengan si Online. Di sini kalian diperbolehkan RMT dan jelas kalian akan mendapatkan starter pack yang memang cukup bantu kalian sampai di atas level 50 ya, sambil nyari-nyari ikut -nyari yang bisa kalian gunakan sesuai level dan karakternya. Kalian harus tahu di sini levelnya bisa sampai 271 cuman kebenaran saya hanya minta untuk level 251 aja untuk menyesuaikan dengan karakter dan total buyer yang nantinya akan datang untuk main bareng-bareng sama gua. Uh, dari settingan yang gunain Ini adalah karakter seorang Job cook ya Yang memang nanti terbagi jadi job uh, chef dan food fighter Kalian boleh eksperimen di CBT ini Apapun jobnya yang kalian mau progres nanti saat di OBT Jadi eksperimen aja Nanti kalian boleh reset SPF nya Kalian beli lagi di item mall Yang diberikan secara free untuk kalian coba-coba Menemukan beberapa bug Kalau yang memang masih ada uh, Sedangkan informasi terakhir dari GM sendiri Bug-bug yang majornya sudah selesai rampung diperbaiki Jadi kalian boleh untuk uh, explore Dan ajak teman-teman kalian semua untuk main Silhorus bareng gua juga Dan kita komunikasi di Discord-nya boleh di Horus Ataupun kalian boleh masuk di Discord Live4Gamingnya Simuni Channel Nah ini mungkin kalian baru lihat ya Teman-teman yang biasa main klasik sama gue Sekarang kita coba main di shield plus Apa kelebihan dan kekurangannya Nanti kita koordinasi setiap hari kita ngobrol ya Gue pasti mainin uh, Berkelanjutan dan semoga Cukup nyaman kita main ini Dan gak terlalu banyak problem di in game Oke untuk teman-teman Yang food fighter boleh kalian cek Di 251 itu batter Ini adalah damage terbesarnya ya Tapi nanti akan lebih dahsyat lagi pada saat Di level 257 jadi selebihnya kalian harus perhatikan mengenai status-status semua job agak berbeda dan itu belum tentu sama dengan server privatat yang lainnya ya Jadi kalian harus perhatikan di cbt ini jangan sampai kalian meleng untuk ngisi uh, status luck dan vitality apakah perbandingan 1 banding dua ataupun satu banding satu? ini seperti yang saya lakukan untuk Lak itu satu banding satu dengan evasion tanpa ada penambahan dari kritikal. Ingat ya, nah mungkin dengan krapmen pasti berbeda juga. Dia naiknya belum tentu ke evasion tapi nanti ke kritikal biasanya. Selebihnya gunakan ester kalau kalian jauh fight, bukan seorang nyelik. Jadi dengan kekuatan, kekuatan senjata kalian yang ditempa. Semoga kalian bisa menikmati keseruannya dalam bertarung baik itu PVP ataupun sekedar farming, memprogres pendapatan kalian dari cegel ya. Mungkin kalian bakal terbiasa nanti ketemu dengan gua, nggak perlu sombong-sombong. Silahkan koordinasi JAPRI apapun yang kalian khawatirkan Biar kita bisa langsung confirm ke PGM ya gua tuh nggak terlalu rewel Tapi kalau memang udah major Pasti gue sampaikan yang kira-kira membahayakan Teman-teman semua dalam permainan Kita bikin nyaman nggak perlu baper yang jelas sih Kita langsung progres aja e, Setiap karakternya nanti di CBT Ingat ya Jangan sampai kalian e, Tidak mencoba Status secara total E, karakter yang memang bisa kalian manfaatkan pada saat di CBT untuk explore -nya. dan kalau bisa dua-duanya skill ataupun job duanya kalian coba ya misalkan warrior jerk dan swordmaster kalian harus coba biar nanti kalian nggak enggak salah ya karena posisinya di OBT itu untuk ngeriset untuk pembelian e, apa status skill yang biar bisa diperbaiki ya harus mengeluarkan biaya dari top-up nanti kita eh, apa nanti kita obrolin bareng-bareng lah untuk yang paling penting ya Nih sebenarnya untuk job apa job cook ini gue pernah pakai di si official buat teman-teman yang mau terbang teleport udah tinggal pgc di keyboard akan muncul pop-up nya kalian boleh pilih kemana aja ini sangat mempermudah lah ya santai simple gak perlu ketik-ketik manual tapi diketik manual pun bisa juga sih gua akan coba ke Eastern ini untuk leveling kalian di levelan 150 sih sebenarnya 170an sampai 200 sebenarnya enak juga di sini mungkin saya lihat sih untuk masalah monsternya nggak terlalu banyak ya Jadi mungkin ngelihat dari jumlah player juga nanti mungkin kita bisa usul karena saya lihat di sini terlalu sepi ya untuk monsternya biasanya sih seal plus ataupun seal online yang sudah ada job chef ini harusnya lebih padat untuk setiap monsternya baik di RS ataupun di WRS kalau seperti ini bisa rebutan, karena kebilangnya damage teman-teman semua di seal plus ini pasti gede-gede dibandingkan Sil klasik. Jadi monsternya pasti cepat habis. Dan itu sungguh wajar ya. Karena memang armor dan lain-lainnya juga bakal variatif nanti ke depannya. <tuh> salah satu ya. Ini buff ini sangat penting sih. Kalau kalian dungeon dengan seorang chef, itu dibutuhkannya adalah debuffnya jadi ada beberapa hal yang bisa dia bikin monsternya nge-drop last super ini memang salah satu job juga eh, apa skill buff dari seorang chef itu cukup penting juga harus dipakai sisanya ya paling cuma 3 skill aja yang biasa saya gunain ya kalian boleh main-main eh, ke dan sambil cek juga dropannya ya dari monsternya ya Katanya sih nanti akan pakai makan kasih informasi mengenai list dropan di Discord di komunitas ya Jadi nanti tanyain aja jangan sampai mereka juga lupa kita coba ingetin Pakai mana untuk drop list gitu kan kita pengen tahu dropannya di mana aja Yang saya terakhir dapat kabar dari GM e, dan timnya Sil Horus itu Ya, sekitar 80% itu sama dengan wiki. Mungkin dari HP level 150 ke bawah itu sama. Nah, yang di level tingginya mungkin agak ada sedikit berbeda ya. Oke, okay, by the way balik lagi ke masalah tadi yang gua kelewat sih sebenarnya. Untuk starter pack ini gua belum buka kan tadi, makanya gua langsung informasikan saja hari ini. Mengenai starter packnya gue nggak ada yang buat jobnya chef. Ini harusnya dibikin All job pak GM Jadi enak ya Biar semua orang bisa pakai dengan setelan ini <laughs> Silahkan konfirmasi Makasih Udah uh, Terima masukan dari saya dan kawan-kawan yang lainnya Gue akan coba refine nya Dan gue nggak mau intimidasi Apa yang terjadi dengan sistem refine di sini, Karena setiap beda koki beda masakan ya beda pengelola biasanya beda tapi gue cukup sungguh seneng banget ya cukup cukup bahagia banget gue udah bisa punya olimpik nanti di awal-awal main entah nanti di CBT eh di obt nya juga mungkin dikeluarkan ya oke okay. nah ini tas kita kepenuhan gak usah khawatir mah bro di dalam uh shop ini udah dikeluarkan juga untuk upgrade ya sampai ke apa sampai ke inventory expansion 3 Tapi belinya berurut ya Hati-hati guys kalau kalian baru main di seal Plus Kalian belinya berurutan Yang pertama expansion Plus 1 dulu Ini cuma 24 slot Jadi dipanjangin dong Di slot yang pertama Di baris yang pertama di inventorynya Nanti baru yang kedua Kemudian baru kalian isi inventory yang ketiga Uh, semoga harganya tidak ada perubahan Tapi menurut agen paling hanya ada perubahan itu dari inventory expansion 2 dan 3 Nanti kita ceklah ya di CBT ya Dan uh, bisa kalian bahas juga uh, mengenai informasi yang lainnya Yang kira-kira cukup kalian butuhkan Di sini nggak terlalu pelit Karena posisinya ada yang digratiskan juga sampai dengan OBT Jadi boleh kalian ceklah nanti item all apa yang digratiskan ya dikasih ke kalian itu. nah ini nih posisinya seperti ini pentolnya itemnya tiga duitnya lain juga nah, cukup besar ya kantongnya ya Oke okay. gue pengen nanya gesture nih bro Gesturnya sama atau gimana karena setiap server itu berbeda biasanya gadis milih gesture 100-500 gitu ya. Oh nggak bisa wine kalau nggak salah WHI doang juga bisa oh kayak ya oke okay. nah, sama katanya ya oke okay, coba gua sapa kalian guys oh semoga bisa ini ampas bro Jadi all job, oke okay, siapa GM? Makasih perbaikannya langsung loh. Padahal gue lagi rekaman doang tadi sebentar, langsung diperbaiki ya guys. Oke, okay, syukur-syukurlah gue jadi bisa pakai. Ini cat gue tetap bau. Kenapa <tuk> pak GM gue nempa ini gak ada yang bagus ya? Mau pindah-pindah ke tempat kemanapun pun gue di sil online tuh pasti Simon itu nggak pernah benar nempanya bro. Oke okay, kita tester lagi aja. Semoga kalian lebih beruntung dari gua <laughs> Oke okay. Ini memang bener-bener susah sih Buat Ruby ya <laughs> Uluh Ini. Ini kayaknya bau deh Ya mumpung senjatanya Banyak di NPC ya Ini kayaknya harus gua buang aja ya Karena uh, biasanya sih memang ini di shield plus ini dari dari dulu ya Dari dulu gua awal awal main Memang kalau senjata yang Ada senjata yang kerasa banget susah di refine Itu biasanya dibuang sama anak-anak Dan cari senjata baru Ada memang TPK senjata yang cukup bau gitu Dan susah banget sampai ke plus 7 aja susah Kadang-kadang seperti itu Dan kerasa banget Di, di shield plus itu kerasa banget Oke okay, fix Ini senjata memang harus dibuang Ganti Kalian boleh coba tuh ada barisan Para NPC yang GG GG ya Kalian boleh beli aja senjata Mana yang kalian butuhkan, mana yang mau kalian tempa Mana yang mau kalian tester tuh Bogut juga ada tuh Untuk uh, apa namanya Untuk food fighter Food fighter rata-rata banyaknya buff Dia nambah SPD, nambah uh, apa Evasion dan lain-lain ya Sedangkan skill damage nya memang tanggung Dari dulu itu, makanya kurang Favorit food fighter tapi kalau chefnya boleh deh nanti kemungkinan gue bikin chef di OBT Untuk CBT paling ya gue ngikut-ngikut anak-anak aja nanti ya Kalian nanti standby ya bareng-bareng kita main bareng pada saat nanti di CBT silahkan konfirmasi aja di eh, discordnya Silhorus Oke okay, kita tester. Kalau misalkan emang ini senjata masih tetap bau, gue pertanyakan kepada enggak ada yang bohong bercanda. Emang apa refine itu punya tingkat kesulitan tersendiri. Dan menurut gue itulah yang dinamakan apa seni ya seni perlu kalian tahu di seal online itu 50% menurut gue adalah keseruannya di dalam refine, selebihnya itu terbagi dari permainan fiturnya dari sebuah server ataupun dari GWH ya, GWH dan event, ya GWH itu cukup mendominasi juga sebenarnya, tapi tidak mempengaruhi uh, minat uh, player rata-rata player uh, privat itu pasti lebih ngeliat dari fitur yang diberikan yaitu yang uh, RMT nya Biasanya seperti itu Kalau RMT nya diperbolehkan dan kebilang cukup aman Dengan nilai nominal jumlah red yang cukup tinggi Itu biasanya cukup menarik Oke okay, kita tester aja <laughs> nah, Kemarin ada yang nanya Untuk masalah barang XG Ya tetap untuk barang XG dari Albereo Toolbook 2 lah Yang memang harus kalian pakai saat Senjata kalian ataupun barang kalian dari XG Plus 7 uh, Mau ke plus 8 ya karena kalaupun gagal, dia bisa uh, pecah. Jadi, harus pakai pengaman. Anggaplah ini pengamannya untuk barang kalian biar tidak hilang. Kalaupun gagal, tidak menambah red tempa. Yang ada, rak nambah red tempa hanya WRS dan BRS. WRS itu 20% dan Black Run Stone itu naikin rednya. Nah, ini dia yang harus kita gunain di place 8. itu harus pakai cabai. Mungkin kalian juga udah tau lah ya hal tersebut itu adalah secara basic wajib kalian ketahui jangan sampai kalian salah nah memang hampir di semua hasil plus itu kadang-kadang bunyi progresnya belum selesai tapi notifnya udah ada ya jadi nggak terlalu surprise mungkin bisa dikurangin waktunya Pak GM biar nggak jadi bete ya pada saat klik oke OK itu langsung muncul notifnya oh gagal padahal progresnya masih berjalan nih kayak gini nih Oh, dia belum kelihatan hasilnya, tapi udah muncul refine gagal si Muni. Waduh ya, Pak? Game, kalau bisa, kalau enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Memang semua senjata dan barang tertentu itu di dalam dunia gitu sebenarnya udah ditakdirkan nasibnya, hanya kita nggak tahu aja. Tapi ya, itulah mungkin salah satu masukan gua dengan adanya video ini. Semoga Pak? Game bisa tahu gitu apa yang gua kerjakan. Gua tuh nggak pernah nyari hal-hal yang berat. Dan gue lebih main di di informasi-informasi yang basically standar Maksudnya sih biar orang yang baru mau main lagi tuh nyaman dulu gitu Nanti untuk masalah orang-orang yang hardcore atau expert mah silahkan ya itu Kita coba lagi lempar ini Ini ke plus 9 kah? Gue lempar deh ini Mitos! Mitos guys Dulu itu sering dilempar dulu ya Katanya sih buat biar hoki <laughs> eh salah oke <Okay>. oke okay, ya. <laughs> okay, makasih guys Ke kalian udah mampir dan nongkrong di tempat gua kita akan main bareng-bareng nanti di CBT tanggal 27 Februari semoga kalian bisa nyaman dan Enjoy this game, jangan lupa kasih jempol videonya juga ya. Sampai jumpa lagi, see you da, bye, bye bro.